Inilah lima tempat yang diyakini jadi pintu gerbang Kerajaan Nyi Roro Kidul. Salah satu kisah legenda adalah yang paling kisah Nyi Roro Kidul. Ratu yang diyakini memiliki paras cantik yang menjadi penguasa pantai selatan. Kisah misteri seputar Nyi Roro Kidul, seperti halnya cerita legenda masyarakat lainnya, juga bisa dikatakan tersebar dari mulut ke mulut, dari dulu hingga sekarang. Berbagai mitos terdapat di dalam cerita Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan ini. Salah satunya ialah tempat-tempat yang mana dikabarkan dan diyakini sebagai lokasi pintu gerbang dari Kerajaan Megah Nyi Roro Kidul, dimana saja tempat-tempat tersebut menghimpun dari berbagai sumber. Berikut di bawah ini ulasan singkatnya: Parang Tritis, pantai yang terkenal dengan kisah legenda Nyi Roro Kidul. Pantai cantik yang terletak di daerah Istimewa Yogyakarta dan masuk menjadi salah satu destinasi wisata populer di sana. Menyebut pantai ini tidak bisa melewatkan anjuran bahwa ketika mengunjungi pantai ini dilarang mengenakan busana berwarna hijau. Konon yang nekat tetap memakai baju warna hijau bisa dijadikan sasaran oleh sang ratu untuk ditarik ke bawah ke dalam istana untuk dijadikan sebagai salah satu pelayannya. Pantai ini juga diketahui sebagai salah satu titik lokasi ritual persembahan sesajian pada malam satu suro. Pantai Parangkusumo Bantul, dikatakan penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai pantai ini ada keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Pantai yang berlokasi di sebelah barat Pantai Parang Tritis ini menjadi salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Dalam tradisi Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju Kraton Gaib Laut Selatan, Kerajaan Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan, Samudra Hindia. Hotel Ina Samudra Dibangun oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pada 1962. Awalnya hotel ini diberi nama Samudra Beach Hotel, menjadi begitu terkenal di kalangan masyarakat awam, Sebab di hotel ini ada kamar khusus yang kabarnya diperuntukkan spesial untuk Nyi Roro Kidul, yakni kamar bernomor 308. Di dalam kamar khusus yang begitu ditata dan dirawat ini disebutkan dilengkapi barang-barang yang amat disukai Nyi Roro Kidul, mulai dari baju dengan nuansa warna hijau, kosmetik, kembang tujuh rupa, kemenyan, dupa, parfum, hingga jajanan pasar. Dikisahkan, kamar ini juga menjadi pintu gerbang untuk masuk ke istana. Dengan bermeditasi di dalam kamar, disebutkan roh yang bermeditasi bisa masuk melayang ke alam gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Pantai yang satu pakai dengan Hotel Ina Samudra, sebab hotel tersebut memang berada di Pantai Pelabuhan Ratu. Seperti Hotel Ina Samudera yang terkait mitos sang ratu Pantai Selatan, pantai dengan pasir putih dan ombak besar ini juga dikatakan erat kaitannya dengan Nyi Kidul. Parang Pantai Parang Kursi, Banyuwangi, terletak di Dusun Ringin Nagong, 56, Kecamatan Pasanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini juga disebutkan sebagai salah satu lokasi pintu gerbang Kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sini terdapat bebatuan karang yang formasi bentuknya membentuk kursi setinggi sekitar 15 hingga 20 meter. Konon kabarnya, kursi tersebut dipercaya sebagai salah satu kursi singgasana dari sang penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul.